namun harga sawit di dua pabrik lainnya justru naik sebesar 150 rupiah hingga 220 rupiah per kilo, kata Kabit Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko -Muko Mary Marlina, di Mukomuko, -Muko, Minggu, dikutip antara. Ia mengatakan hal itu setelah mendapatkan data harga TBS sawit tanggal 25 Juni tahun 2022 dari 10 pabrik minyak kelapa sawit yang tersebar di daerah ini.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 Harga sawit di PT Usaha Sawit Mandiri naik dari sebesar Rp750 menjadi Rp970 per kilo dan harga sawit di PT Pertbumi Mentari Karya naik dari sebesar Rp990 menjadi Rp1140 per kilo. Sedangkan harga sawit di 6 dari 10 pabrik minyak kelapa sawit di daerah masih stabil atau sama dengan harga sawit sehari sebelumnya. Harga sawit di PT Karya Sawit Mas sebesar Rp950 per kilo.